Manjara, selamat ya. Ini dari tipe mana? Paket berapa mas? Ini tipe jenis yang berapa mas? Yang dekat. Buat sendiri? Berapa hari buatnya? Satu minggu penuh buat. Buat sendiri atau tim? Tim. Buat ya? Dapat nomor berapa? Nomor empat Nomor empat Wah, oh, nomor empat. Saya isu itu, kakeni, Maya. Saya itu mas, mas. Oh, nomor ya? Hmm. ya itu Oh, ya. ya? Oh, iya iya iya. Oh, Oke okay, oke okay. sip sip sip Hari ini tim Saiful Jumboon mengeluarkan dua layangan yang Satu layangan pekdon Yang satu itu namanya apa? Roda gila Roda gila Roda gila Roda kehidupan Dua roda gila, roda gila. Roda gila. <tuk> Ya ya sip sip Masuk Untuk para abang-abang-abang-abang Berhubung ini temanya sosialisasi berlapat Ini temanya temanya sosialisasi berlapat Ini temanya temanya Tolong untuk, untuk... Jalan, baru, ya. jalan baru ini jangan dipenuhi ya. Bagaimana nanti kita akan bisa nyaman untuk menggelar event ini ketika lokasi tempat penyelenggaraan yang penuhi Ayo ibu-ibu, adik-adik, minggir dulu Maupun Mas Panitia, sekali lagi Jalan Baru ke Barat itu steril untuk peserta-peserta kru, serta dari Dewan Juri. Kepada pengunjung kami mohon dengan hormat untuk bergeser dari posisi Majelingan yang saat ini berada di Jalan Baru, arah Barat. Sekali lagi itu jalan digunakan untuk peserta lomba dan kru serta Dewan Juri maupun Panitia. Terima kasih. <tuh> sekali lagi mohon kesadarannya. Sekali lagi mohon kesadarannya, sukses atau tidaknya gelaran ini sangat tergantung dari kawan-kawan semua. Ayo, para penonton agak geser dulu ya, jangan menghalangi ya, jangan menghalangi para pelayan yang akan akan menunjukkan. Ya. ini adalah momen langka bagi kita semua yang berada di Lewan Sambit ini untuk bisa menyaksikan. Berhenti yang... Apa? ini Di kesempatan hari ini, ini sangat luar biasa. Baik, dari segi ana kombinasi warna dan juga dari kreativitas model Apa jenenge lagi? Layangan apa? kita patut berbangga Kok blebak. Tahu di Bro boleh. Okay. Oh, Sidomana Kamroni kok iki ya? Amroni dijajal Amroni-amroni sampai macethoe. Oh iya. Kawan-kawan oh iya. panitia -kawan bisa panjang bisa. Berang Tak 5. Ayo membantu kerja panjang 65, Lima. Kawan-kawan panitia untuk menggeser share hadir yang ada di sini. Mohon kerja samanya kepada para pengunjung sekali lagi. bila akan bergeser dari lokasi panjenengan yang di sebelah oh, barat. Perlombaan ini yang, akan belum dimulai, ma, akan dimulai ber. untuk bergeser. Dan satu pengumuman, mohon bapak ibu warga pengunjung yang merasa kehilangan satu buah kunci untuk mengunjungi atau mendatangi sumber suara, ditemukan satu buah kunci ya, yang merasa kehilangan kuncinya untuk mendatangi sumber suara. Terima kasih. jabon Untuk Mas Mas Panitia ya, sekali lagi tempat atau jalan menuju ke barat steril. Dari Kamu mohon sekali lagi jalur ke barat dari dari penonton Kamu mohon penonton yang ada di sebelah barat ayo, yang ada di sebelah terop untuk bergeser ke timur, terima kasih Yang di tempat naga, di tempat naga mohon untuk bisa bergeser, ayo Biar ini bisa dimulai, sebentar ayo kawan-kawan boleh mengambil gambar tapi mohon bisa menempatkan diri sama-sama jalan jadi bagus orang ngumpulnya gitu ya lagi Lung -lung, lung, lung, lung, lung, lung, lung. Terus mas, ngilain mas Siap cari Tiga, tiga, tiga, satu Kutu an kutiengnya ya ya. awan mau angin gode soi sore kurang ini. Ah, itu iki kurang kecil. kene dino. Gede ya, gede. kurang gede. Ayo ayo ya, ya, oh. agak Mas. Kurang lagi ke timur. Iya. Agungnya Iki. Wah ngene iki sing tak dari rombongan Oh, rombongan. Mas. aku. Wong ya? Di depan terop yang paling barat, kan mohon untuk bergeser ke timur. Oh, ah, oke, okay, kerjasamanya ya, bergeser sedikit lagi ke timur. Ya, oke. Okay. Menutupi Dewan Juri untuk penilaian. kan mohon sekali lagi di, peserta di, depan dia, dia, dia, dia, di depan terop yang paling barat untuk bergeser ke timur, Mas. Nah, ini teh loh. Oke. Okay. persiapan nomor 16, jadi Halo, Jati. Selamat. mohon ya awas itu senarnya tajam senarnya tajam tajem pinggir senar, oh, senar. Okay. layangan naga dari, dari ya. desa meringinan sepanjang 60 meter satu, dua, tiga yuk kita berikan okay. oh terbuat ah. ya katilan terlalu sepak akhirnya putus apa teklat Yeah. 47 47 yeah, yeah. kreasi berbentuk yeah. dengan panjang kurang lebih okay, bergaya. Bergaya kalau Ayo, ya karena ini foto yang ya, di depan bah. panggung sebelah barat untuk mundur ke belakang nah, mundurkan Yang mundur ke yang buri nah, Bergesa ke timur won. Satu buah layang-layang berbentuk naga akan segera mengudara. Oke okay. Kepada peserta atau pengunjung, Kamu mohon ah agak menepi Bengkong matu bengkong Sekali lagi kepada semua penonton Atau semua pengunjung diharap memberikan ruang Memberikan ruang jalur jalan Amen. baru Mohon disterilkan Sekali lagi kepada seluruh penonton Dan juga pengunjung Ya, festival layang-layang pada sore hari ini mohon disterilkan. Jalan baru disterilkan karena sebuah satu layang-layang yang berbentuk akan segera. Ayo, lakukan. sudah siap! Satu, Ayo, mikir dulu! Satu, dua, tiga! Ya, inilah kreasi dari anak-anak muda dari Ponorogo. Aduh sayang sekali, sayang sekali, sayang sekali ya, Belum bisa terbang Belum bisa berbang, sayang ya, sekali Kawan-kawan, kawan-kawan semua, halo-halo Ini nanti arah angin ini masih apa? belum bisa kita pastikan arah barat ya, Katanya sebelah sini ya, sebelah sini ayo geser ke timur Sekali ayo, lagi, telah pada semuanya Halo, siap, untuk halus karena menghalangi angin, menghalangi angin sekali lagi, menghalangi angin yang akan menerbangkan layang-layang kita nanti, dikarenakan angin tidak bisa, ya, anginnya terhambat semuanya oleh sebab itu layang-layang sudah berapa layang-layang tidak belum terbang? Eh lagi. Harap sekali lagi anda-anda semuanya menghalangi angin. Anginnya mulut akhirnya orang teko berlayangan nih. Cerai ahlinya layangan motor. Oleh sebab itu seluruh sponsor diharap kesadarannya untuk minggir untuk minggir gara sayang sekali apabila layang-layang yang sangat unik dan kreasi-kreasi anak ini kalau Ini di, adalah layang-layang layang dari tembak. Desa Beringinan, Kecamatan Jambon untuk info sangat, dari kru, layangan yang ini seharga adu, 7 juta rupiah. Sudah di juta jual. Sepuan layangan. Aduh gagal lagi. Sekarang kan anginnya ya. tidak bersahabat. Perlu kami sampaikan bahwa untuk kategori layangan kreasi ini membutuhkan keberuntungan, membutuhkan timing, serta membutuhkan tempat yang luas untuk bisa diterbangkan. Sekali lagi mohon kerjasamanya, ayo bareng-bareng mencetak sejarah baru Kabupaten. Ayo hari ini bareng-bareng kita cetak sejarah, lewat bisa menerbangkan Hey, ya, ini ya sekali lagi marilah kita dukung dan kita sambut sebagai warga lewan yang baik warga lewan yang sopan dan satu ya marilah kita beri dukungan beri dukungan kepada peserta lomba khususnya yaitu garis yang layang, -layang. Kreasi yang unik sekali, sayang sekali, apabila pada sore hari ini layak-layak yang unik dan kreasi ini tidak bisa terbang di booming lewat. Ya, kepada semua penonton, pengunjung diharap steril bisa di panjang jalan baru. Ya, kawan-kawan youtuber yang berada di sisi kanan jalan mohon untuk bergeser di sisi kiri kawan-kawan youtuber ayo ayo youtuber kawan-kawan youtuber geser di sisi kiri ya sekali lagi kepada teman-teman youtuber nah, bergeser di sebelah kiri sebelah kiri semua sebelah kanan semua layak atas semoga bisa tertangkap yang bisa. Bumi. Oh lewat. Oh ini Semoga bisa tertangkap mulai-mulai. Ya, kepalanya belum naik. Semoga bisa lepas. Kalau dia dapat angin kepala lepas. Kepala lepasan harus besar, besar. Tidak, tidak, tidak, tidak, Oke Ya, sangat unik dan kreatif Dari sekali ya,